Masih melanjutkan perjalanan, Guys, ini gua udah nyampe di Pamojo Sulembang Oke. Okay guys. Gua udah nyampe di Pamojo Sleman Pak. Okay udah sampai di kafe. Hah? Tadi polisi kirain gue nangkep, oh, gue bilang ketangkep nih. Gua <tuk> Guys, kita parkirkan dulu motornya. Belum kita masuk.